Bagi orang yang berdosa, seperti duri ditarik dari kain, dari kulit yang basah Masuk duri ke dalam kulit, ditarik Ketika ditarik dia, mata kail yang ada dua Mata kail atau anak panah yang masuk ke kulit Lalu ditarik dengan kuat, sampai dagingnya terikut Begitulah rasanya kematian ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah saat sekeratul maut. Karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua.